Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sahih Muslim, kitab Muqaddimah, bab wajibnya meriwayatkan dari tikot nomor 1.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 2. Dari Syubah, 3. Dari Al-Hakam, 4. Dari Abdurrahman bin Abu Layla, 5. Dari Samurah bin Jundab, 6. Dalam riwayat lain disebutkan, dan juga telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, 1. Telah menceritakan kepada kami wakil, 2. Dari Syubah, 3. Dan Sufyan, 10. Dari Habib, 11. Dari Maimun bin Abu Syaib, 12. Dari Al-Mubirah bin Syubah, 13. Keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal tersebut. Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut. Sunan Tirmidzi 2586, Sunan Ibnu Majah 38, Sunan Ibnu Majah 39, Sunan Ibnu Majah 40, Sunan Ibnu Majah 41, Musnad Ahmad 860. Musnad Ahmad, 17478, Musnad Ahmad, 17501, Musnad Ahmad, 17530, Musnad Ahmad, 19304, Musnad Ahmad, 19355, Musnad Ahmad, 19358. belas Satu Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Usman al abbasi Abu Bakar, Tabiul Atba, kalangan tua, wafat tahun 235 hitriyah, hidup di Kufah. Dua Waki, bin Al-Jarrah bin Malik Ar-Ruasi, Abu Sufyan, tabi'in kalangan biasa, wafat tahun 196 hijriah hidup di Kufah, wafat di Ainul Wardah. 3. Syubah bin al hajjaj bin Al-Warad, al-Asdi al-Wasiti, Abu Bistam, Tabi'ut Tabi'in kalangan tua, wafat tahun 160 Hijriah, hidup di Basrah, wafat di Basrah. 4. Al-Hakam bin Utaiba, Abu Muhammad, Tabi'in kalangan biasa, wafat tahun 113 Hijriah, hidup di Kufah, wafat di Kufah. 5. Abdurrahman bin Abi Al-Ansari al aulsi Abu Isa, Tabi'in kalangan tua, wafat tahun 83 Hijriah hidup di Kufa, wafat di Daria 6 Samrah B. Jundab bin Hilal Al-Fazari Abu Said sahabat wafat tahun 58 Hijriah hidup di Basrah wafat di Basrah 7 Abdullah bin Muhammad bin Abi Ibrahim bin Usman al-Abbasi Abu Bakar Tabiul Atba kalangan tua wafat tahun 235 Hijriah, hidup di Kufah. 8. Wakil bin Al-Jarah bin Mali, Arruasi Abu Sufyan, tabi'in kalangan biasa, wafat tahun 196 Hijriah, hidup di Kufah, wafat di Ainul Wardah. 9. Syubah bin Al-Hajjad bin Al-Warad, al-Asdi al-Wasiti, Abu Bistam, tabi'ut tabi'in kalangan tua, Wafat tahun 160 Hijriah, hidup di Basrah, wafat di Basrah. 10 Sufyan bin Said bin Masruq Absauri, Abu Abdullah, tabi'ut tabi'in kalangan tua, wafat tahun 161 Hijriah, hidup di Kufah, wafat di Basrah. 11 Habib bin Abi Sabit Qois bin Dinar, Abu Yahya, tabi'in kalangan pertengahan, wafat tahun 119 Hijriah. Hidup di Kufah 12 Maimun bin Abi Syabib, ar Abu Nasr, Tabi Utabi Kalangan Tua, wafat tahun 83 hijriyah, hidup di Kufah 13 Almugirah bin Syubah bin Abi, Amir, Abu, Isa, sahabat, wafat tahun 50 Hijriah, hidup di Kufah, wafat di Kufah Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.